Bunga rosella, tahukah Anda bunga rosella? Jika Anda belum tahu, di video ini kami akan ulas herbal ajaib yang satu ini. Namun, sebelum lanjut, kami ingatkan Anda untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu supaya Anda bisa menonton video-video herbal ajaib lainnya di channel ini. Kami pastikan subscribe itu gratis. Dan kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Semoga anda semua sehat selalu. Bunga rosella adalah salah satu bunga cantik yang berasal dari benua Afrika. Ia mengandung banyak senyawa alami aktif yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, seperti antosianin, flavonoid, saponin, alkaloid, asam protosate Kuat Asam ascorbat, sardinolida, glikosida, kardiak, ekstrak salix, antosianins, delpinidin, dan cyanidin. Ketika rosella dikeringkan, rosella memiliki kandungan lain, yakni flavonoid, gosipetin, hibisetin, dan juga sabderetin. Itulah mengapa rosella juga banyak dikonsumsi dalam keadaan kering. Nama ilmiah bunga ini adalah hisbiskus subdarifa Bunga Rosella bukanlah nama asing di Indonesia, Malaysia, serta negara di kawasan Asia Tenggara lainnya Bahkan bunga rosella sudah sangat populer di Indonesia Masyarakat sudah biasa mengkonsumsi bunga rosella untuk dijadikan teh herbal yang menyehatkan Teh bunga rosella memiliki rasa yang segar dan sangat khas, berbeda dengan rasa teh pada umumnya. Teh bunga rosella dipercaya mampu mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan, seperti mengobati berbagai macam penyakit dengan cara alami. Bagian dari tanaman hias bunga rosella yang biasa dimanfaatkan adalah bagian buah dan bunganya. Buah rosella mungkin masih sangat asing, meskipun bunga rosella sudah sangat populer. Pemanfaatan buah rosella memang tidak banyak dimanfaatkan, sebanyak manfaat bunga rosella, itulah mengapa buah rosella kurang populer. Bahkan mungkin banyak orang yang juga tidak tahu bahwa sebenarnya rosella juga memiliki buah. Buah rosella memiliki warna merah dan bisa jadi berwarna putih. Bentuk buah rosella seperti kapsul kering dengan lima lobet dan pada setiap lobus dari bunga rosella ini memiliki biji yang juga dapat ditanam kembali menjadi pohon rosella. Bentuk buah pada rosella berbeda dengan buah lainnya yang bisa langsung dimakan dan jelas bentuk buahnya. Buah rosella seperti kapsul di tengah kelopak bunga rosella. Pemanfaatan buah rosella hampir sama dengan bunga rosella yakni dengan dikeringkan terlebih dahulu. Inilah beberapa manfaat atau khasiat buah rosella bagi kesehatan, dikutip dari berbagai sumber. Manfaat yang pertama menurunkan hipertensi. Hipertensi merupakan masalah kesehatan yang tidak boleh dianggap sepele karena dapat menyebabkan penyakit berbahaya seperti penyakit jantung atau stroke. Jika dikaitkan dengan hipertensi, khasiat daun rosella dipercaya dapat mengurangi tekanan darah secara alami. Caranya cukup mudah, Anda hanya perlu meminum seduhan teh rosella secara teratur untuk dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan mengontrol tekanan darah agar tetap seimbang. Manfaat yang kedua, mengatasi leukimia. Leukemia, atau juga dapat dikatakan sebagai kanker darah, merupakan salah satu jenis penyakit yang dapat membahayakan nyawa apabila tidak segera diatasi. Selain data menggunakan tim medis, mengatasi leukemia juga dapat dengan menggunakan buah rosella. Kandungan antosianin yang terdapat di dalam rosella mampu mengatasi leukemia secara ampuh. Anda dapat meminum teh herbal buah rosella secara rutin minimal dua kali sehari, pagi dan sore hari untuk mengatasi penyakit leukemia ini. Manfaat yang ketiga, antioksidan. Tanaman rosella termasuk buah rosella memiliki beberapa senyawa seperti gossypetin, feolik, antosianin dan glukosida hibiscin. Beberapa senyawa tersebut berperan sebagai antioksidan yang baik untuk tubuh Dibandingkan dengan beberapa tanaman lain, kandungan antioksidan di dalam rosella ini cukup tinggi dan sangat baik untuk menangkal radikal bebas yang dapat berbahaya untuk tubuh Manfaat yang keempat, menurunkan kadar kolesterol Mengkonsumsi makanan berlemak baik sedikit banyaknya dapat berpengaruh terhadap kadar kolesterol dalam tubuh Kadar kolesterol dalam darah dapat sedikit demi sedikit menumpuk di dalam aliran darah dan dapat menimbulkan banyak penyakit Oleh karena itu kolesterol dalam tubuh harus diturunkan Salah satu cara untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah yakni dengan mengkonsumsi teh rosella Manfaat yang kelima, menurunkan berat badan Masalah berat badan terkadang dianggap serius oleh beberapa orang Sehingga mereka berjuang untuk diet Namun terkadang diet yang dilakukan tidak tepat dan malah membuat penyakit lain Karena makanan yang mereka konsumsi tidak bergizi dan kurang asupan makanan Selain dengan diet mengurangi porsi makan Menurunkan berat badan dapat dilakukan dengan mengkonsumsi teh Rosella Mengkonsumsi teh Rosella dapat membantu meluruhkan lemak pada tubuh Manfaat yang keenam, meningkatkan sistem imunitas Saya mengandung banyak senyawa alami yang sangat berhasil bagi tubuh Rosella juga memiliki kandungan vitamin A dan vitamin C yang sangat diperlukan untuk tubuh Karena dapat membantu meningkatkan sistem imunitas pada tubuh Ketika imunitas tubuh baik, maka tubuh dapat terhindar dari beberapa penyakit Seperti flu, demam, dan berbagai penyakit lainnya Manfaat yang ketujuh, melancarkan pencernaan Selain untuk diet, buah rosella juga dapat dimanfaatkan untuk melancarkan sistem pencernaan. Kandungan serat dalam bunga rosella tidak hanya mampu meluruhkan lemak dan menurunkan berat badan saja, namun juga dapat membantu membersihkan pencernaan, melancarkan buang air sehingga seluruh pencernaan menjadi sehat. Manfaat yang ke delapan, mengatasi kanker. Kandungan senyawa alami aktif yang ada pada buah rosella dipercaya efektif menghambat pertumbuhan sel kanker pada jaringan tubuh. Untuk itu, anda bisa mencoba ramon teh herbal buah rosella untuk mengurangi resiko kanker secara alami. Manfaat yang kesembilan menjaga kesehatan ginjal. Zat alami aktif yang terkandung pada bunga rosella juga dipercaya mampu menyehatkan ginjal. Anda bisa mengkonsumsi ekstrak buah rosella atau seduhan teh buah dan bunga rosella secara teratur untuk meningkatkan kesehatan ginjal Anda secara alami. Manfaat yang ke-10, mengatasi diabetes. Ramuan teh herbal bunga dan buah rosella serta ekstrak buah rosella dipercaya memiliki efek antidiabetik dan antihiperglikemik. Artinya, buah rosella berkhasiat mencegah gula darah berada dalam kadar tinggi atau melebihi batas normal. Manfaat buah rosella ini lantaran kandungan flavonoid yang mampu menurunkan kadar gula darah dan menurunkan kadar hba 1 Kadar hba 1 sendiri menjadi indikator keberhasilan pengobatan pada pasien dengan diagnosis diabetes. Manfaat yang ke-11 mengatasi asam urat. Kandungan flavonoid dalam buah rosella bermanfaat menurunkan asam urat dengan cara menghambat santin oksidasi. Enzim pengubah purin menjadi asam urat. Namun begitu, penderita asam urat tak boleh hanya bergantung pada air rebusan bunga rosella. Orang dengan asam urat tinggi harus menjaga konsumsi makanan yang mengandung purin. Itulah beberapa manfaat buah rosella bagi kesehatan Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda Jangan lupa subscribe